Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Empat malaikat yang menyertai manusia ketika di dunia. Pertama, mereka menyertai manusia ketika proses penciptaannya di rahim ibunya, dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengutus seorang malaikat untuk rahim. Lalu beliau mengatakan, Ya Allah, ini nutfah, Ya Allah, ini segumpal darah, Ya Allah, ini segumpal daging. Ketika Allah hendak menyelesaikan penciptaannya, beliau bertanya, Ya Allah, lelaki atau perempuan, apakah dia orang yang celaka atau bahagia, bagaimana rizkinya, bagaimana ajalnya, akhirnya ditetapkan untuknya semua ketetapan itu di perut ibunya. HR Bukhari 6595 dan Muslim 2646. Kedua, Malaikat Penjaga Fisik Manusia. Allah berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah, Quran Surat Ar-Radu ayat 11. Dalam ayat di atas, Allah menyebut malaikat ini dengan sebutan muakibat, yang artinya silih berganti, karena mereka datang pergi. Lalu digantikan malaikat lainnya, Al-Hafiz Ibu Kasir menyebutkan hadis dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat ashar. kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit, Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui dari mereka, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan salat HR Ahmad 8341, Bukhari 555, Muslim 1464 dan yang lainnya. Kemudian Ibnu Kasir melanjutkan keterangannya tentang malaikat siang dan malam. Dua di kanan dan di kiri, mereka mencatat setiap amal, yang di kanan mencatat amal baik dan di kiri mencatat amal buruk, sementara dua malaikat lainnya menjaga, satu di depan dan satu di belakang sehingga jumlahnya ada empat malaikat siang dan empat malaikat lainnya di malam hari. Tafsir Ibnu Qasir, 4 per 437. Ketiga, Malaikat Pencatat Amal Perbuatan Manusia. Firman Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Enam belas, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tujuh tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat, Kaf, 16-18 Dari Abu Umamah radhiyallahu Anhu Rasulullah S.A.W. bersabda. Malaikat di sebelah kiri mengangkat pena catatan amal selama enam jam ketika ada seorang hamba muslim yang melakukan maksiat. Jika dia menyesal dan beristighfar kepada Allah dari maksiat itu, maka malaikat ini tidak jadi mencatatnya. Jika tidak, maka malaikat ini akan mencatatnya satu kesalahan. HR Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir 8/158 dan disahihkan Al-Albani. Dari keterangan di atas, bisa kita simpulkan bahwa malaikat yang menyertai manusia setelah dia dilahirkan ada empat. dua malaikat penjaga fisik manusia dan dua malaikat pencatat amal manusia. Dua malaikat di sebelah kanan dan kiri, mencatat amal, yang berada di kanan mencatat kebaikan, dan yang di sebelah kiri mencatat keburukan. Dua malaikat lainnya menjaga fisik manusia, satu di belakang hamba dan satunya di depan hamba, sehingga manusia selalu disertai empat malaikat di siang hari dan empat malaikat di malam hari. Tafsir Ibnu Qasir, 2 per 504, semoga bermanfaat.